baik kalaupun YouTube <laughs> jangan melihat ke belakang ya. jika Nora kamu ini. tidak memiliki penyesalan sorry samar ya mati itu ya di ya, roming 2 ya kemenangan kita tidak akan udah ikut versi sebenarnya kita hai tidak tak dulu sabar nice nice nice nah tower anjing